Hai semua, kali ini saya akan berbagi resep simple ya. Ini terbuat dari bahan pokok yang sangat mudah. Mau tahu caranya? Yuk tonton video saya. Dan bunyikan loncengnya. Pertama masukkan sedikit vanila, sedikit garam, sedikit gula putih dan satu saset susu SKM ya susu kental manis. Lalu satu bungkus santan. Santan ini yang sedang terjadi ya, santan instan. Nah ini tambahkan tepung kanji ya, tiga sendok tepung kanji ya. Lalu kita tambahkan sedikit margarin. Kemudian diaduk sampai merata seperti ini. Ini kita aduk sampai rata ya, sampai tercampur semuanya bahannya. Nah ini nanti setelah ini kita aduk. Nah ini sampai kali ya sampai semuanya tercampur rata ya. Lalu kita pindahkan menjadi tiga bagian tiga bagian dan nanti kita gak beri warna yang berbeda ya nah ini warnanya nanti kita akan beri warna kuning lalu warna hijau nah, kita aduk seperti ini sampai tercampur rata warnanya bila kurang lagi warnanya boleh ditambah sesuai selera saja ya bunda kita aduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata yang hijau juga sama kemudian ini yang warna ketiga kita gunakan gula merah saja ya biar rasanya itu lebih mantul gitu loh bun karena gula merah itu lebih nikmat ya kalau dicampur dengan parut singkong itu jadi seperti rasa ut apa ya makanan jadul zaman dulu itu apa util ya apa un ini pengenan jadul dulu lah. Halo ya, dulu kita pergunakan bungkus daunnya karena sekarang daun langka. Jadi kita pergunakan saja dengan menggunakan tempat seperti ini saja. Ini tempatnya sebelumnya kita olesi sedikit minyak ya. Lalu kita masukkan adonan tadi ya. Adonan tadi kita masukkan lalu kita ratakan ya setelah dimasukkan ini nanti kita ratakan dulu. Seperti ini. setelah tercampur atau tidak tersusun rata seperti ini kita lapisi apa plastik ya supaya hemat waktu jadi kita mengukusnya di dalam satu tempat saja lalu kemudian kita tambahkan yang warna hijaunya di atasnya kemudian ratakan sama nah setelah rata lapisi dengan plastik lagi kita gunakan lapisan yang ketiga lakukan sama ya kita ratakan seperti ini kemudian setelah rata terapi begini. Lalu ini kita kukus ya, Bun. Kita kukus kurang lebih selama 25 menit ya. Ini kita kukus. Juga kelapanya ya. Kelapa parutnya udah dikasih, kita kasih garam, kita kukus bareng supaya tidak basi kelapanya ya. Nah, ini setelah matang seperti ini hasilnya. Kita angkat. lalu kita keluarkan dari cetakannya ya nah ini bisa satu persatu bisa sekaligus juga ya mengeluarkannya nah ini seperti ini kita keluarkan dari cetakan nah kita susun ya dan kita susun sebelum dipotong ya nah setelah tersusun kita potong baru kita potong ya ini Boleh ditumpuk boleh tidak ya, Bun? Yang sonal aja, motongnya gimana enaknya, Bunda saja, gimana mudahnya, Bunda. Motong saja. Ini setelah dipotong kita sisihkan. Nah, ini hasilnya setelah dipotong lalu kita lumuri kelapa ya supaya tidak lengket ya. Juga supaya menambah rasa enaknya. Mungkin enak kita gitu, diberi kelapa muda yang sudah diparut dan dikukus ya. nah seperti ini. Nah, ini hasilnya Bunda. Cantik Dan rasanya pun enak sekali. Selamat pic ini. Jangan lupa ya. Di Klik komen dan subscribe jangan lupa bunyikan loncengnya juga jangan lupa komennya ya bunda trik dan apalagi yang harus saya ke depannya buat ya, komen di bawah terima kasih